masih kecil-kecil dan itu sangat membantu. Bisa dilihat dari partisipasi Indonesia pada berbagai konvensi di hongsi uh, internasional. Kemlu sendiri sudah punya uh, POGJA, Kelompok Kerja Pengaruh Gender, sejak tahun 2005. Lalu Kemlu juga sudah punya MOU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sejak tahun 2015 untuk pengaruh gender di dalam Kemenlu.